Ya. Uh, nanti sampaikan ke, okay. nah, ya, Kemudian, kemudian Tanya dari kita sadar semua bahwa bapak ibu juga mengetahui peran dinasti di mana proses terkadang, ya, jadi kita sudah tidak lagi uh, terjun langsung bukan uh, ke manusia kemanan. dan mekanisme seandainya terjadi untuk dan sebagainya ada analisasinya ada negara-negara dalam ini bapak ibu berpendapat bahwa sih ada itu bapak ini berpendapat eh, sebagian mungkin ada kewenangan kita walaupun nanti tidak menjadi kewenangan kita yang kami juga terbiasa Tidak dibatasi Silahkan, silahkan. Selamat, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bapak Bapak Hanya bergurungan Kami sadar Bahwa kementerian Dalam negeri Tidak punya Memenang Untuk mengelola ataupun dalam tuntutan lain dari pemilu sendiri itu kami sadar ya. Tetapi yang mengesahkan kepala daerah itu adalah menteri menteri pak. Artinya kekuasaan itu kalau nggak dipanggil menterinya untuk dilantik yang nggak dilantik loh pak. Jadi memang campur tangan kementerian ini untuk melaksanakan dulu nggak ada, tapi surat keputusannya kan dari sini Pak, ya Ada dari sini keluarnya seorang itu dilantik atau tidak. Kalau seorang calon kepala daerah itu melakukan tindak pidana atau tindak, tindakan yang merugikan demokrasi atau juga merugikan rakyat. Sebagaimana dikatakan Pak Menteri Cahyokumolo, apabila ketahuan dan itu memang dapat dibuktikan maka akan didiskualifikasi. Itu statement beliau. Kemudian Inilah yang kami minta pertanggapan karena beliau seorang menteri dan beliau juga punya wewenang untuk melanjutkan perhentian. Nah, kami ketidakpercayaan kami kepada pelaku ke pelaksana pemilu kayak itu sudah terbukti. Ada beberapa pengaduan kami yang ditolak mereka. Tapi padahal ini sudah jelas. Kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan dan akan sampaikan nanti hmm. membuka mata hati kita. Saya tidak mau. Republik ini hancur oleh para pedagang, pedagang suara, pedagang proyek. Sebab so, kalau pengusaha yang betul-betul profesional, dia tidak mau untuk membiayai pilkada ini, Pak. Ini, ini adalah pedagang-pedagang proyek yang ikut, yang merusak demokrasi kita. Harapan kami. Karena Laporan-laporan yang masukkan itu Menjadi Apa namanya itu Bahan pedoman Bagi kementerian Nah inilah Kami tinggal ada dua lagi pak Satu Menteri dalam negeri Yang bisa kita harapkan Kemudian lagi Presiden Republik Indonesia yang punya hak melantik Atau tidak mereka itu Cuma dua ini Kalau mas, hukumnya Kita jalan terus di bawah itu Dan di kepolisian Kami berharap Sebelum proses Yang benar itu adalah Benar, yang salah itu adalah salah Sesuai dengan Hak-hak rakyat Kamu minta jangan dilantik gitu Atau didiskualifikasi Yang melakukan tidak pidana itu Pak ya harapkan itu demikian barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan bu bapak mudah-mudahan ini bisa disampaikan terima kasih Salamu alaikum. Salamu alaikum. selamat malam malam close up belum